siapa rasa- Salah, salah, salah. As kebantu. Gini ya. nah, eh? oh, ayo mau gini eh? yo, balik, Hah? balik, ya. Se -wee, -wee. <tuk> Kala, balik. ini yang kamu di Eh wajahnya selamat doi, do. <sluruh> kita juga kesurupan. Ini kita berupaya untuk menenangkan, menetralkan. Saya buat fama Apa dari logo logo logo logo logo logo Kita nggak nggak boleh gitu. Ayo. Oke. Oke. Ayu, ba. Ayu, oh, o, Ayo, bang! Ayo, bang! Ayo, bang! Ayo! Jangan, jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! ya, Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! sama Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! ya, Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! Jangan! tahun pengen kenalan nih Ya, oke. Kau tak ya? Hah, tak Ayo, pamit. Kopi oh Kopi Kopi Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, ya, Ini krunya kita juga kerasukan dah. Oh, balik kamu apa? ya wis berurus ya ayo ayu ayu tak cukup ayu udah tunggu gua ayu ayo, aku mesin, ini nih. Mas, kaya, mas. guys ayo, ayo. Ayo. Ya, mas, pacar, ya, mas? apa? belum, belum. mau apa? eh, banyak banget sih. cakung langsung langsung ya, ini Gusandi, ya, ada apa kok Gusandi? oh kan betul aku di aku bisa mentok dulu waduh dulu wajar kok nah aja lo kita ngajar dulu ya kita nih kowe dak nah, ayo, ah. ayo. warung vira dari dari ayo lalu sih sih sih Yo, Ayo. yo. Yo besek. Ustaz kayak mobil kasih kurang. Ayo, wis, Fad Clay dias Masih, Kalau <San> ma salim salamat minta bantuannya kan ayo